box to box Media Network Halo, selamat datang kembali di podcast Mi Tech Tech Podcast yang ngebahas tentang teknologi dan data privacy <laughs> Kembali lagi bareng gua Febri, kali ini uh, Yang mana seperti biasa gak sendirian pasti gue bareng sama dua teman-teman dari Iqra apa kabar? Silahkan Mas Andy, apa kabar? silakan. kabar Mas baik Mas Fer. apa kabar? hehehe. <laughs> oh, gila. lagi masa-masa pandemi ini pada di rumah nih alhamdulillah. Ya. <tuh> hmm, alhamdulillah nggak kemana-mana ya Pak. ke dapur, garasi. <laughs> Tadi kan, eh, uh, sebagai ini yang di tanah nih kan punya dapur garasi, Mas. Bapas, oh, Pak, yeah. di situ-situ aja, Mas. Berarti iya, yeah, gua lagi di lobi, lobi atas, ah, bawah <laughs> kan? Lo enggak punya dapur ya? Ada dapur, ada dapur. Oh, Kirainan itu dapur kotor, dapur bersih. Gue bikin, bikin <laughs> gila, gila. Keren, Sedap. gede, gede banget ya. <laughs> kam renang dapat pokoknya kalau gua bahas kedua orang ini rumahnya di mana terus tinggalnya di mana privacy privacy mungkin kita, gua juga baru gue gua baru tau podcast kita tentang data teknologi data privacy gua juga tadi pas email lah emang ya apa satu dulu aja deh gua privacy siap siap, banget tapi privacy tapi email gue zaman eric@gmail.com ya guys kalau ada banyak tahu itu di jalan gua lupa benar lagi Oh, okay. beda lagi oh, uh, lu di rumah berdua pasti pada pada pada udah, udah, ya, udah, udah, udah, sering udah, udah, udah, udah, udah, nyolong nyolong udah, udah, nyolong nyolong udah, udah, nyolong udah, udah, diem udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kalau ciri-ciri trailer tuh itu pasti ada jualan Netflix juga. Kan? Satu bagi tiga, satu bagi dua ya. <laughs> iya, itu nggak jelas banget itu parah banget. gua juga bingung hmm, gimana tahu, lagi. Uh, tahu. Tapi gua, bena, tapi gua, uh, lu, gua kan tuh pakai sebagai sebagai orang kerja di rumah sebenarnya agak agak susah kan karena ada ada ibu, ada apa segala macem dikira kerja apaan tidur tiduran doang apa segala macem. <laughs> Gujar juga gitu ya, ya? gue <gulia> <gulia> juga sih semulu, anjir <gulia> I, gua semulu akhir. Gue gujar anjir sih, ya, bener. ya akhirnya kan gue uh, nemuin kerja pakai Spotify gitu. Kadang-kadang hmm. nyelip tuh nyari nyari series-series yang dua puluh menit tuh buat nonton Netflix. <gulia> <gulia> Lo nggak bisa nonton yang rated dong ya? Susah ya rumah ya? Uh, ya ya kalau rated tuh nontonnya tengah malam mas. Tengah ya, malem, malam, malam ya. ya <gulia> Si santai gitu. Suka, coba, <salsa> suka, gitu nama, Menurut, suka yang mana nih? Suka maksudnya buka kantong aja. Hati-hati, Bos. Direcord nih, data gua ter di di tek Gila aksi banget. Rha, aksi. Nah, <geeix> <gasps> uh, ya ya, itu habit yang normal, <susuk���vos> normal lah ya, kita nyari um, kerja sambil Spotify. ada waktu-waktu luang, isilah. Heeh. refreshing Mm, daripada daripada mumet ya kan udah udah kemarin juga minggu kemarin kita bahas juga kalau misalnya lagi WA gini konkol tidak berhenti-berhenti ya kan mm -hmm. Ya apalagi keluar nggak bisa ya udah mau nggak mau kan uh, apa namanya? orang kan ngurangin screen time ini malah nama screen time lagi nonton, nonton film. <laughs> malah sekarang multiple screen at one time, Feb. Oh, mata kiri Fan Netflix, mata kanan meeting Fajar, gitu. Uh, oh, <laughs> <laughs> Aduh. Seru <namanya> dong. <laughs> uh, iya, iya. Tapi serem juga ya. gue sih gak kuatku begitu. <laughs> Netflix tahu gak Udah Close. pernah tahu kan? Iya kan sekarang udah bisa diakses siapapun. Banyak orang oh, nanti ya. Ah, oh tuh, ini, udah ini itu. dari Plat merah, yo oh iya, bener alhamdulillah, tuh mas, bener mas, gue juga kan rumah gue plat merah semua nih, si HP plat merah, eh, apa namanya rumah merah merah? mobil juga lagi jangan-jangan enggak lah, gak ada bidang Buka plat merah bidang yang, gak ada bidang yang, gak ada bidang yang, gak ada bidang yang, gak ada bidang yang, gak ada aduh yang, gak ada bidang yang, gak ada bidang yang, gak ada bidang <tuh> <girly> kelihatan pak Belaromah ini ya apa standar standar, standar lah. lah. Iya, ya, iya sih emang lu biasanya pakai apa bang e di rumah emang lu bisa belum bisa langsung Netflix? oh Udah udah udah bisa cuman kan oh. banyak temen gue yang terbentur tuh masalah itu jadi kan uh. pasti orang naik nih peningkatan pada pake. oh Iya gak? Iya tapi gue sih tapi gue sih suzon nih kalau lu udah bahas Netflix biasanya ada ada bahas Netflix ya kan Fajar yeah. sama Andy bahas Netflix nih ya kan orang-orang banyak yang datang ke Netflix ya kan wajar yeah. Febri harus uzon gitu kan yeah. <laughs> kalau dua orang ini bahas sebuah aplikasi ya kan ada apa di aplikasinya nih mas ada apa dengan Netflix ya yeah. Netflix kalau dari awal berdiri kan dia itu sejak awal selalu pakai kekuatan data Oh gitu oh ya, itu yeah, itu ya dong itu yang bikin dia booming kenapa akhirnya orang uh, spend time-nya tinggi dan akhirnya dia bikin film-film yang bagus-bagus sesuai dengan kebutuhan orang kan dia kan belajar oh. data hmm. apalagi terakhir itu bukan terakhir ya dia awal, awal tuh dia bikin yang yang kalau di bahasa data tuh machine learning ada recommendation engine ditanam di fitur Netflix ketika dia tahu sebenarnya film-film yang kayaknya lo suka apa. Feb. Oke, okay. gitu. jadi itu di belakang layar mereka pakai data banget, dan mm. artinya mereka pasti ngumpulin data gitu you loh. Know, mereka berdiri kan, mm. dan mm. something yang mereka terus improve, kayak misalkan ini deh, uh, skip intro. Skip oh. intro itu kan episode episode satu, uh, mungkin button-nya gak muncul, tapi begitu episode 2 muncul yeah. Yeah. karena rata-rata orang part episode dua, uh, Baca skip. Nah, untuk mempermudah user experience, Netflix kasih tombol untuk to skip intro. Itu dari data, itu dari di belakang layar ada orang mutik-mutik data, gitu. Oh, berarti kenapa tombol tum muncul skip intro <tuh> juga ada? Dari data. Ada, ada penelitian user experience juga ya, Mas Iya. Oh, oh, jadi Terus. mereka menggunakan itu buat improvement ya? Bener, improvement. Tentu, <tuh> saja mereka... tentu saja, selain nyariin kita film mana nih yang mau lu tonton gitu kan iya bener tonton. Uh. terus-terus mas, apalagi mas Twitter Netflix yang kira-kira orang itu katanya data bisa di download ya data uh. apa? betul, jadi uh, lanjutan bahasan kita di yang episode sebelumnya ya uh. kan waktu itu sempat gue mention juga bahwa udah mulai ada apa nih, apa namanya pergeseran nih bahwa Uh, data yang tadinya dimiliki sama perusahaan atau data, ya kalau Netflix gitu ya, data-data lu nonton film apa, berapa lama, sering post pas di bagian adegan apa, gitu-gitu kan Feb. Ya, Itu kecantut ya. semua Feb, nanti kan selama ini kan yang, yang, make, yang memanfaatkan datanya mereka ya, hmm. supaya mereka bisa uh, kasih lu terus film-film yang lu mungkin suka gitu, atau kasih rekomendasi yang film yang lu kalau suka tentang sport ya dikasihnya yang sport terus, atau action berdasarkan genre-nya gitu. Nah, sekarang ini ada peraturan yang gimana membuat datanya itu yang tadinya cuma dipegang sama mereka, itu bisa kita pegang juga mm. sebagai individu gitu. Jadi kalau misalkan lo hampir ke semua sih, hampir ke semua perusahaan besar lah ya kalau di internet, lo harusnya bisa masuk ke bagian privacy settings, terus lo harus nyari mungkin agak susah nyarinya tapi lo lu akan nemu download my data gitu misalnya atau dan download my historical gitu. nah itu di isinya itu lo bisa ngeliat kayak contohnya di netflix lo bisa lihat lo nonton film apa aja nih se seumur hidup lo di netflix okay. lo nonton film a berapa lama di hari apa aja jam berapa sekali nonton berapa jam kayak gitu gitu. Iya, iya, iya. Berarti nah. itu itu bisa di-download dan bisa, bisa siapa aja bisa download. Bisa siapa aja. <laughs> bisa di-download kalo, oleh kalo, semua user nih. Kalau kalau Netflix mungkin agak lama proses akhirnya dapatnya. Eh, uh, mm. hmm. Jadi kalau Netflix lo mesti email. Tapi udah tapi tapi inilah uh, udah ada udah ada suggestionnya lo kalau mau download email ke sini. Nih gua lagi nunggu nih. Prosesnya sekitar 30 hari kerja kurang lebih. Jadi memang ada, ada proses lah di belakang. Gua nggak tahu apakah mereka nyari nyari nyari disketnya kali ya, mana nih? <laughs> Netflix, mana nih ya? Di, di apa di California sana karena ya? Lu ketinggalan nih ya kan? 30 hari ya kali ya. Cuman ada platform lain Vabs selain Netflix ya. Cuman gue mau coba dulu Netflix yang ini ini soalnya potensinya bakal bagus banget ya. Karena gini Netflix itu kan dia akhirnya punya pasukan TV sendiri yang eh, ekosistem production house sendiri. Hmm. dia memproduksi filmnya sendiri ya kan kan ini sesuatu yang butuh budget investment ya dan menurut gue Netflix diuntungkan mengajukan proposal ke banyak pihak kayak produs produser-produser segala macam itu enak banget pakai data ya gue yakin nih film genre kayak gini tuh bakal laku dan katakanlah investment sekali segini baliknya segini ya jadi di sana tuh mungkin secara secara industri film industri film tuh bagus banget ya kan apalagi Netflix dengan dengan skalabilitasnya dia bisa bikin series sekarang Netflix series original itu banyak banget ya kan. Nah, imagine kalau itu sebagai kita individu pasar ini kita kan pasarnya Indonesia ya, kita bisa pakai juga web. Oh. Yeah. something yang buat sineas-sineas kita nih, produser-produser uh, ini bisa dimanfaati nih. Yeah. Okay. Jadi kalau misalkan di minggu lalu kita bilang the power of data di tangan enterprise, ini udah mulai ada ke apa ya? kesemerataan lah. Dimana lu juga bisa punya the power of data di tangan rakyat Aceh. <laughs> Serem <laughs> nih, ya. udah masuk <laughs> udah masuk pergeseran politik nih. Jadi <laughs> begitu startnya dari regulation ini ya. Hmm, betul. Nah, nah ini memang yang uniknya tuh di situ Jadi pergeseran power tadi yang Fajar bilang tuh Biasanya kan kalau dari hal teknologi kan regulasi selalu belakangan ya, selalu ketinggalan ya. Peraturan itu kan selalu, selalu ter susah lah nyusul perkembangan teknologi. Nah ini lucunya <tuk> lucunya ini fenomena ini yang kita lihat seenggaknya itu dimulai dari uh, mungkin yang pernah kita sebut juga ada ada peraturan tentang data privacy namanya GDPR. Okay. Kalau di Eropa, ini jadi peraturan di Eropa. Yang okay. dimana salah satu pasalnya ya bunyinya ada yang namanya right to access gitu. Jadi right to access itu adalah dimana semua user, pengguna internet itu punya hak untuk mengakses datanya. Jadi itu yang dibilang di situ. gitu Berarti data, data cache kita adalah harta kita juga berarti. Teman -teman. Betul. Kalau di ya selama ini, kan kita sering, sering dengar data is the new oil, gitu kan? Yeah. Ya, oil mak, punya ya negara, mah punya negara akan harusnya yeah, yeah. gitu. Nah, kalau ini tuh memang uh, shiftingnya itu. Tadinya yang dilihat data sebagai komoditas, ini sekarang tuh data sebagai hak asasi manusia, data as human rights dia nyebutnya gitu makanya di situ tuh diaturannya itu disebut hak kita untuk mengakses, hak kita untuk menghapus, hak kita untuk merubah. Jadi ngomongin selalu hak-hak-hak-hak. Oke, oke, oke, oke. Ya, ya, dan oh, tadi awal oh, kalau misalkan gue, gue biasanya di, yang uh, yang ngolah itu bisa Chevron ya, terus ya kan, <laughs> terus British. Nah ini ini ibaratnya kita bisa bikin totam pertama ini kan. Nah, kita bisa bikin Pertamini, ini betul banget. Lo bisa pertam ini Pak. ini pakai pompa kecut dot dot giber. Gitu. Tapi ya, ukuran enggak segede enggak segede gitu itu, tapi gunanya ketika uh, kalau gua bilang ya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 dan nanti fleksinya dipakai dua orang dipakai istri gue sama dipakai gue nyambung kan Korea kan Korea semuanya nyampur tuh kan Korea tiba-tiba <laughs> nonton action gitu kan itu hmm. yang pertama gitu kan yang kedua Spotify gitu dipakainya berdua di isinya nyampur semua kan, hmm. kan. Yep. maksud gue maksudnya itu di sini adalah pertama Udah ngambilnya susah, itu kan pertama tuh. ngambilnya hmm. tuh butuh otak yang lebih advance gitu, kan gak yeah. mungkin. Mas, mas biasa kayak gue tuh, kayak ah, assalamualaikum, iseng ah, download Saya nggak kasih gitu kan? Oke, assalamualaikum. Saatnya download dan beli, ya kan? Saatnya download, saya jangan tahu. Saatnya download, tahu. Saatnya saya tahu. Saatnya pernah kejadian caranya gua hmm. bisa nonton Shadows Shadows TV jangan lagi <laughs> ngeliat flisik bukan ya. malah maka gua asli gitu. Nah, itu hmm. yang pertama kerjaan udah banyak, suruh eh, nonton iya. ngeliatin datanya, gua nonton apa lagi <laughs> anjing, <Ayo, laughs> rek maan tes <mana? laughs> aduh, kan gua gitu, lemes. Ya? Terga, jadi jar, <laughs> <Kucu> <laughs> <jadil> lemes ter gak jadi deh jarbis, <laughs> aku jadi lemes aku jadi lemes apa kayak kayak gitu. Gak, gak, gitu, di Indonesia gitu nih, kira -kira -kira tapi, banyak peneng-peneng gini. Enlighten gua, saya mau beli dua layar, tiga layar bareng ini. Kematian eh, kita juga ya Mas ya dalam matiannya ya yeah, yeah, gitu, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. ini kan ini kan ketidak, ketidak, ketidak tahuan gitu yeah, yeah, yeah. Dan, dan malah seru gitu dan malah Betul. seru loh anjir ternyata data gue bisa download sendiri tapi buat apaan okay. gitu jualan ke orang gitu <laughs> eh pak saya data saya sendiri gitu. saya menjual data saya <laughs> kalau lu kalau lu ngajakin gitu apakah bisa gua tanda kutip bilang gitu jual data pribadi gitu gue pakai kayak man with a board gitu kan <laughs> <laughs> yang di yang di San Francisco itu kan yang dia begini terus, yang dia keluarin board terus. Apakah bisa dijual kayak gitu atau gunanya, atau gunanya cuman memang cuman ala-ala sobat anxiety aja gitu mengenal uh, diri uh, sendiri uh, gitu uh, kan? Gitu. Nambah velu kagak <laughs> diskusi diskusi atau aja buat diskusi filosofi aja Bebe. Iya gitu Iyi, juga, i di kios-kios itu gitu ya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> itu yang lagi kita pertanyakan gitu. Nah, apa gunanya? Nah, sekarang gua nanya, "Kalau lo mau download data ya, terus misalkan uh, ada orang mau beli data, lalu lo, lo mau lepas berapa?" Saya data? tau, data <laughs> ditawar lo udah Terus udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah iya udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, Belinya berlima lagi ya. <laughs> <laughs> <laughs> nah sebenarnya gini ada konsep ya ntar mungkin bisa didalemin lagi ya uh, yang gue sering dengar ada ini data S labor Feb. data S labor. labor artinya ya, labor itu, buruh buruh oh data buruh, data, itu adalah guru. Guru. data, oh, adalah data guru. lawan buruh berarti data X labor berarti. eh S sebagai buruh oh sebagai buruh ya dimana kalau sebagai buruh berarti kan ada tenaga kerja bekerja buat peluh sebagai tuan ya hmm. nah intinya Konsep data as labor ini adalah hal yang uh, udah, udah ada pergerakannya nih, ya, udah point of view-nya adalah gimana data itu bisa menghasilkan uang buat lo, Feb. Oh Oke, okay. gue reverse sedikit ya, ada, ada, ada statement dari salah satu senator di US ya, kalau nggak salah uh, Cortez, dia bilang uh, harusnya suatu saat manusia itu karena teknologi industri itu besar banget, Ya, dan menghasilkan suatu production yang scale tanpa perlu ada apa ya, tanpa perlu ada capital or labor sehingga orang-orang akhirnya bisa jadi katakanlah gini, AI membuat orang jadi nggak bisa kerja, ya, karena ada beberapa pekerjaan tergantikan, ya. Tapi ada time AI ini, ya, atau kemampuan otomasi bisa menghasilkan uang lebih. Nah, margin itu yang menurut Uh, beberapa politisi US bisa di-sharing ke rakyat, Oh gitu. Singkat cerita gini, Feb, udah pasti kan kalau kita ngomong top five company itu isinya persen teknologi semua. Bener. Yeah. Tambahlah satu Tesla ya, nomor satu, ya. Hmm. Exactly. Hmm. Gimana caranya uh, the margin sharing ke bawah, gitu. Tapi secara konkret ya gimana data-data yang ada di hmm. yang di- oleh para para aplikasi, platform atau pemilik perusahaan teknologi itu bisa di share ke kita dan kita pun bisa bisa bisa berdagang dengan itu sebenarnya. Cuman memang ini belum belum apa ya? Belum ready kali dia ya kalau bisa dibilang ya. hmm, Secara iya. awareness, secara secara pemahaman industri <coughs> yang ya inilah kenapa kita bikin bikin podcast ini ya, bikin orang aware oh, ini ada iya. potensi potensi yang sebenarnya bisa di bisa Sebenarnya Karena mungkin bukan mm -hmm. berdagang kali ya, Mas ya. Lebih ke bargaining position kita pribadi ya, Mas. Betul berarti. banget. Nah, mungkin gua gua cuma mau cuma komentar ya tadi saya beri yang awal bahwa terus buat apa reknaon neng pakai datanya <laughs> gitu kan? Iya, iya. Intinya sih sejujurnya menurut gua memang belum ada yang tahu Feb maksud gua value yang yang ini tuh berakarnya lagi-lagi kecuali Ikra. Kecuali ikra. <laughs> lagi-lagi berangkat lagi unik uniknya uniknya ini berangkat dari regulasi jadi regulasi itu memaksa ada shifting of ownership ada shifting of power yang dimana power itu didefinisikan dari data ya data kan kita selalu melihat data is powerful gitu ya shifting yang tadinya dari pemerintah dari punya perusahaan semua diturunin ke punya orang masing-masing tapi kayaknya memang secara market belum ready gitu, gue juga sejujurnya belum, kita juga masih masih mencari tahu banget ya jar ya, benar, benar. Orang, ini gimana orang individu gimana ya. bisa dapat value dan bisa memanfaatkan data yang bisa di download dari Netflix, dari Spotify, dari youtube ya segala ya. macam itu. Ibaratnya Terus kalau mau misalkan mau tadi pertam apa? ini, ya lo bisa jualan sendiri, siapa nih yang mau beli data gue gitu kan ya, tapi kita ngomongin <coughs> kayak kumulatif orang ya, ya kumulatif orang ketika ada Febri, Terus kita berkumpul ada 100 orang itu bisa jadi something. Tuh. Ya mungkin keyword adalah seberapa represent data itu terhadap analisa yang mau dibangun. Misalkan ada orang pengen bikin pengen bikin jualan apa Katanya kopi gitu ya di apa di Indramayu ya kan. Kalau misalnya lo jualan di Jakarta data Jakarta <coughs> segmen Jakarta ya mungkin nggak masuk ya. Tapi yeah. lo mesti represent orang orang yang Indramayu dikumpulin kira-kira. Nah, ini nggak punya nggak cuma Netflix Jadi kan cuma Netflix ya. Google pun bisa kita tarik, coy. Ya, dan bisa lebih cepat. Ya kan? Hah? Bisa. Iya dong. Jadi kalau misalnya kalau Netflix lo email, kalau Google lo bisa download langsung. Oh, saya malu apa? Download Hah? download Google data Oke, okay, coba kita buka buka Google <laughs> lagi <laughs> nah, isinya lho? isinya aneh-aneh semua gitu. Iya, makanya makin aneh makin makin kaya itu data. Jadi oh. di manage your Google account itu ada fitur ads personalization, ada tab ads personalization. Di situ ke bawah scroll dikit, download your data mulai dari lo nonton YouTube ya. Lo kemana aja tracing history location lo. Terus kalau lo anak sekolahan lo ada Google Classroom ya. Any data point Google lo bisa tarik. Akhirnya, itu yoy. Dan itu langsung Excel. Itu langsung, kalau kalau Netflix lo nunggu dulu 30 hari kan? Kalau anda langsung dapat at the time, cuman memang lebih gede ya lebih gede dan, dan, dan pilihannya ada yang ada limitasinya dibagi per 2 me, uh, per dua giga, kalau nggak salah per dua mega, dipecah, pecah, pecah pecah pecah pecah Cuman kalau orang yang ngeliat, yang paham nih bisa diapain, itu baru satu orang kan, kedalaman kedal ya lo Google, imagine lo <laughs> apapun yang lo lakuin sekarang lo juga di situ kan. Nah itu imagine itu bisa di itu menurut gua. Udah langkah yang sangat radikal yeah. menurut gue. Sebuah perusahaan membuka datanya, orang-orang boleh akses, bisa diapain aja, start from regulation yang dibangun di Eropa. Imagine gitu. kalau misalnya data-data itu bisa jadi data forensik, bisa data forensik, let's say ya, yeah. yeah, atau yeah, ada yeah. perusahaan yang oke, okay, siapa yang tinggal di Indramayu, kumpulin data ke gue. katakanlah gue bayar sekian. Ini masa sekarang ya, yang namanya pandemi atau new normal, orang kan lagi nyari butuh tambahan uang, FFP ya ya lo uh, biar apa ya import lo lah lo setiap bulan atau setiap minggu download data kirim download data kirim ya hey. kalau mau lebih ini lagi ya kasih aja user password lo ya kalau lo hmm. mau ya cuma kalau misalkan ini ya download data kirim tapi hey. nanti harus tapi ada beberapa model yang yang yang yang gue sama ini mikir gimana ya biar bisa biar, biar bisa ini make it happen di industri dan yeah. gak cuman Google coba okay. apa lagi di gak cuman Google Apalagi ya lagi ya, se basically benar-benar se semua se semuanya kan semua perusahaan yang punya user base di Eropa itu dia harus comply sama ini hmm. soalnya. Oke okay, oke. Okay. Nah dan yang paling rapih Spotify. itu emang Spotify karena Spotify sendiri kan Spotify sendiri kan, ini Eropa ya. Dia tuh hmm. penjelasan kalau boleh dokumentasinya even bahasa Indonesia-nya aja udah lengkap banget. Jadi yang paling ini sih emang. Tapi ini berarti itu gini loh, Feb. Uh, mungkin uh. Mok, mungkin uh, uh, apa namanya akan banyak ada follow up dari uh, ini ya, ind secara industri menurut gue akan sangat shifting. Bayangkan, misalkan gini: asuransi gitu, asuransi lo pengen daftar asuransi kesehatan, asuransi bisa nih. Tapi oke, okay, kalau kamu mau uh, apply asuransi, saya butuh data Spotify kamu. Saya pengen lihat kamu dengerin mobil ada eh, dengerin musiknya apa aja gitu misalkan. Terus kamu history location history kamu ke mana aja. Suka jalan ke tempat yang aneh-aneh apa enggak gitu. Coba dan lihat data Spotify apa Netflix kamu kamu nonton sehari lebih dari 4 jam apa enggak nih? Jangan-jangan diabetes gitu-gitu kan. Maksud gua Maksud gua secara industri hmm, itu dia itu bisa, bisa uh, uh, Jadi dia tuh bisa meman bisa mengakses hmm. data yang tadinya mungkin nggak akan bisa dia mintakan Netflix dong. Kan, yeah, tapi yeah, dia yeah. bisa minta kalau yeah. langsung karena lo yang punya. Tapi kan ini semua atau, udah dalam konsennya lo uh, gitu. Nih Anecina, atau ini yang seru bener, nih bener. yang yang yang yang, yang lagi relevan sekarang COVID, ya enggak COVID 19. Lo mesti di tracing lo kemana aja, ya? Oke, okay, Feb, mau masuk ke kantor, coba tunjukin Google lo location sini sorry lo. Hmm, ya, nah, lo, lo, lo ke tempat-tempat yang aneh-aneh nggak? -aneh ya. hmm, nah, um, dia um, bisa um, lihat um. tuh, Feb langsung diproses. Nah, something yang mungkin satu dua tahun lalu, nggak kebayang kali ya dia aplikasinya something yang masa iya sih mereka mau melakukan ini. dan it gitu ya. Nah, gimana sekarang kita nih sebagai rakyat ya, rakyat jelata memanfaatkan ini, melihat ini sebagai sebuah apa ya opportunity lah. Karena menurut gua by regulation ini udah ada, ya kan, dan ini di, dijaga. Tapi kalau misalkan company udah ngasih ya, kita ngapa-ngapain? Ya sayang banget ya ya rugi di kita gitu ya sayang banget ya. rugi di kita hmm, itu ya betar. kan uh, ketika kita daftar aplikasi gua kan ada, ada terms and agreement ya kalau kita yeah. udah download dan udah kasih ke tadi contohnya mas Andy kan menarik banget tuh asuransi gitu kan itu yeah, itu kan nggak kalau jadi syarat mah mau gimana lagi ya saya, saya serahkan dengan sukarela itu kan data yeah, pribadi yeah. saya yeah, <laughs> yeah, <laughs> ya itu itu soal, soal etis nanti beda lagi ya cuma maksud gua, yeah, the possibility yeah. that can happen tuh menurut gua bisa ke arah sana tapi maksud gua sebelum kita ngomong ini kalau kita ngomongin horor mulu ya gua pengen pengen rada sedikit yang non horor sedikit bahwa gue pengen investasi lagi yang tadi Fajar bilang, bahwa selama ini perusahaan-perusahaan besar itu kan mengambil profit untung yang sangat besar dari data yang punyanya kita sebenarnya. Nah, dengan adanya aturan ini sebenarnya bagaimana okay. membagi keuntungan, membagi kesejahteraan itu balik ke yang punya data. Sebenarnya dari situ, nah makanya tugasnya kita adalah sekarang ini. Gimana supaya kita bisa lebih sejahtera atau bisa ngambil value yang lebih dari data yang udah kita bisa akses sebenarnya, Walaupun di sisi lain gue sangat paham. Siapa juga sekarang yang tiba-tiba download data terus datanya mau gue apain? Dan perlu gue bilang juga, once lo udah download datanya, datanya very technical ya datanya tuh data bener-bener iya, bentuknya iya, HTML atau JSON atau CSV gitu ya menurut gua nggak bukan buat semua orang bukan untuk langsung dikonsumsi oleh semua orang gitu betul-betul Itu betul. Yeah, dia yeah. makanya ya tapi in positive way kita uh, ambil kesimpulan lah gitu kan kalau misalnya yeah. ap, apa namanya in positive way Akhirnya gitu, kalau kita tuh akan punya hak akan diri kita sendiri ya mas ya terkait data betul, gitu betul. kan. Itu betul. kan positif sekali ya, dimana kita biasanya tinggal dimain-mainin doang sama pertama yes. regulator atau mungkin uh, yang punya aplikasi gitu kan kita tinggal dimain-mainin ya. dan di tinggal di farming doang itu tanda kutip. Nantinya ya. kita yang mungkin akan ada di Indonesia itu nantinya juga kita bisa dapet hak akan data kita sendiri gitu betul nah itu kan jadi yeah. poin penting ya walaupun baik yeah. lagi pertanyaan <laughs> gua adalah Reknaon emang sih? gitu kan? mun.. mun manempiasa biasa itu ya? ya <laughs> nah, muda, mudah-mudahan yeah. dalam waktu dalam mudah-mudahan dalam waktu, internet, yeah. waktu dekat kita bisa jawab saya. Ya, benar. ya, amin, amin, amin, amin, amin, ya, ya. Tapi, Sama, nah. sama. Ya, ini kan ada berapa lapisan ya? Something hmm. yang radikal juga adalah ketika sebuah perusahaan global membesarkan datanya ke rakyat, apalagi ini rakyat negara lain gitu ya. Nah, ini kalau pemerintah juga aware, nah harusnya bisa jadi sesuatu sebenarnya. Oke okay. ya. Nah, jadi gimana nih tugas lo, memviralkan hal ini, pak? Gimana caranya podcast kita bisa dengar orang? Iya, iya, iya. Tugas lo, Feb? Buka matanya. Oke, oke, kita buka matanya pelan-pelan kalau data itu adalah hak kita sendiri ya. Terlalu ini, jadi gue simpulan. Jadi gue ngebayangin itu jadi demo di pinggir jalan lagi. Enggak, Feb, by the way. Kalau ngomongin soal data, kita tuh kan berharga ketika kita dalam sekumpulan ya Mas, kayak statistik lah. Sedap. Nih Marxisme keluar nih. Lagi ya gue gue memahami lah Mas, gue kalau ngomongin soal rakyat dan bernegara tuh gue bisa bisa langsung. Oh dong, langsung itu. Gitu-gitu ya. Bisa serem lah maksudnya omongan itu. Tapi kan kita konteksnya kan kita sebagai ini kan begitu berharga sekarang nih, sekarang ya, konteks sekarang kan kita tuh begitu berharga ketika ngomongin soal data, itu kita berharga hanya ketika hmm. kita ber, ber, ber, ber, berkerumun gitu kan ketika kita yeah. dalam dalam sesuatu yang banyak gitu ber, kan dalam, ya. ber, Betul. Ya, dalam, dalam data yang banyak, makanya kan buru, ya dengan ini, dengan kondisi yang tadi lu, Mas Andi dan Fajar ceritain menunjukkan kalau misalnya kita tuh nggak cuma sekedar data gitu, kita tuh nggak cuma sekedar Betul. statistik tekan gitu tapi dalam internet kita juga sosial, dalam data yeah. juga kita tuh punya hak asasi Betul. kita sendiri. Yeah. Ini... Gitu. Itu itu, yeah. itu itu menarik banget sih Feb. Menurut, dan dan itu memang persis yang sekarang sudah mulai bergulir di luar sana Feb. Jadi mereka hmm. itu karena tadi lo bilang kan lo, lo bagus banget sama tadi nyampein bahwa ini membuat kita lebih punya bargaining position. Exactly itu memang yang sekarang lagi bentuk Jadi mereka tuh di luar ada beberapa yang udah mulai bikin union ya. Jadi udah bikin udah bikin perkumpulan lah yang kayak memang iya bisa menuntut, men, ya jadi benar-benar kayak labor union yang yang bisa punya, yang bisa menuntut ke perusahaan-perusahaan misalkan terhadap, well lo pakai data gue segini banyak, terus gue bisa dapat profit apa? Jadi punya punya bargaining position dengan mereka ber, berkumpul bener. tadi, itu poin bener, bener banget itu. Iya, iya, iya. Gue aja sih nggak bisa mikir gitu. Kan selama ini pertama kita download Netflix bayar langganan ya kan. udah datanya hmm. diciduk juga gitu kan. Hmm, eh, kan kalau misalnya udah ada bargaining position kayak gini gitu kan. Itu kan bisa bilang kalau ngumpul ya udah kasih aja uh, uh, ini lu gratis uh, apa namanya? Betul. service betul. lu gratis. Karena gua betul. apa secara sukarela gua masih data gua nih gitu. Ya, betul. betul. Karena di kan ada kesadaran kesana hmm. gitu. Tapi nah, mungkin gue juga curious ya ini something yang bukan Uh, ya wilayah lebih ke lu, kali -yep, ya lebih lebih lebih bahas tentang dunia sosial justice gitu ya gimana caranya sosial, sosial warrior sosial warrior gimana masyarakat tuh bergerak gitu ya nah ini gue lagi lagi curious sebenarnya generasi berikutnya itu akan lebih kemana ya gak? kalau misalkan kita lihat kayak ada tendensi ya generasi berikutnya ya uh, generasi baru ini care on global warming ya mereka ke on, feminism, uh, exactly, yep. gitu kan ya? Nextnya apa nih? Kalau kita lihat ya, sekarang kan lebih, nggak tahu nih, lebih ke kiri, lebih ke kanan nih. Orientasi, bawah sini, ya. ah, di bawah sini, di bawah sini, di bawah sini, Nah lebih ke mana? Nah ini ini yang yang akhirnya kita lihat uh, regulasi kan muncul juga. Karena tadi, di bawah sini, di bawah sini, di bawah sini, di lama Uh, juga bisa menshaping this data industri sebenarnya. Ini hmm. ini berdasarkan ya kita harus lihat Indonesia lebih mau mana nih. Apakah working in Indonesia apa enggak? Kalau sense kita sih ya rata-rata tumbuh ya jiwa sosial di masyarakat, uh, human rights segala macam, uh, pasti akan banyak yang aware menurut gua. Hmm. Gitu ya. Dan di sini baik lagi tugas loh. Tugas lo, mencoba mengerah itu gitu. Kayaknya seru ya kalau Ikhra tuh jadi Banyak apa tugas lo? Kayak, kayaknya seru kalau misal ikra tuh uh, jadi sebuah pemimpin union ya kan oh, kalo, Kalau saya, wawah wawah saya, saya wawah sih nggak ada harganya, Pak, saya okay. cuma cuman, ya? Tapi kan lu mau mata, saya, masa, saya, kata, saya bisa mengarahkan rakyat. statistik rakyat Oke, kita kumpul di Monas ya 2, 1, 2, Siapin. <laughs> Hei, jangan sembuh berarti Dari tadi <laughs> Itu pergerakan-pergerakan yang kita Ya kayak gitu lah, pergerakan sosial Iya, ya, kan. ya, ya. siap, siap uh, Hari ini menurut gue lebih daripada serem nih Hari ini menurut gue uh, lebih positif ya Karena eh uh, akhirnya kita terenlighten Kalau kita itu gak cuma sekedar statistik Apalagi kalau data kita punya hak masing-masing Wah itu gila itu Gila nih ini kayak anjir. ini nih Siapa tau setelah tengah ini, tengah kan orang, orang jadi pada terbentuk. Enggak, <laughs> setelah ini kan siapa tahu orang, -orang terbentuk. kesadaran. Kumis kalau dong sekarang saya kalau orang -orang. <laughs> <Kumis family. laughs> Kalo, eh, jaru, mau, kalau udah, udah, udah mau, kalau mau, mau, kalau saya mau, kalau saya mau, mau, kalau saya mau, kalau saya mau, kelar saya mau, kalau saya mau, kalau Iya, itu ketika kita biasa sadar kalau misalnya kita tuh menyerahkan data itu karena kita ngerasa, "ya udahlah, kita cuman adalah kita hanyalah sebuah sekumpulan statistik gitu." Tapi melainkan kalau kita tuh sekarang itu ya ada value-nya dari diri kita sendiri, kita punya hak asasi masing-masing terhadap data kita gitu. Dan itu sudah mulai di Uni Eropa gitu kan? Yo, eh. Ya, tapi bersyukurlah yang kayak gini emang... Uh... Kalau kita ya, siapa yang duluan bisa uh, bikin the model, testing itu bisa jadi pioner. Karena okay. sepanjang gue di region ataupun di global belum banyak yang uh, talking about this ada ya, tapi belum masif dan belum secara industrial belum dibentuk. Nah, hmm. let's, let's thinking about it further. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Nanti. Gue sih sengat setahu gua Mas Fajar sama Mas Andi tuh suka bikin forum-forum tentang yang namanya data-data ini. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tapi makanya ntar kalau ada forum-forum lagi kasih tahu kita gitu Siya, biar kita pasti. yang yang denger itu ngom ngom ngomongin itu eh di forum ya, ini. kita nah, kolaps ya. bareng ya. Gas ini nih di event. Hoi. <laughs> ya udah kalau gitu kita no, pantain ujung ujungnya nih. <laughs> udah <laughs> kalau gitu thank you buat yang udah dengerin kali ini, thank you juga Mas Andy, thank you juga Mas Pajar Thank you